Assalamualaikum selamat datang di channel DHCC kali ini aku mau bikin Kentucky rumahan tapi hasilnya super keriting dan resep ini beda dari resep aku yang sebelumnya jadi dengan tepung bumbu ini kalian bisa bikin Kentucky yang super keriting dan renyah seperti ini kalau kalian pengen tahu caranya langsung aja tonton video ini sampai selesai ini ayamnya aku marinasi dulu jadi ini ayamnya 1 kg dijadiin 16 ya ini aku marinasinya pakai tepung bumbu instan seperti ini, karena ini udah ada rasa asin dan mericanya. Tapi kalau menurut aku lebih enakan kalau kita marinasi pakai bumbu yang kita bikin sendiri, seperti bawang yang kita haluskan kayak gitu ya. Jadi ini udah aku aduk dan udah aku sisihkan dulu. Aku mau siapkan tepung untuk penepungannya, jadi seperti biasa, kalau kita mau bikin kentucky yang super kribo dan keriting, kita harus pakai tepung. Teribu gigi yang proteinnya tinggi supaya hasilnya benar-benar bisa bagus dan untuk tambahannya ini mau aku tambahkan tepung beras satu sendok setengah seperti ini atau bisa juga satu sendok munjung. Nah ini juga aku mau tambahkan tepung tapioka satu sendok penuh seperti ini. Ini satu sendok makan ya takarannya. Dan untuk bumbunya aku mau tambahkan kaldu bubuk seperti ini. Biasanya aku pakai yang merk Royco aja. Kalau ada Royco ayam ya, tapi karena ini stoknya cuma Royco sapi juga nggak apa-apa. Ini aku aduk-aduk. Setelah itu aku siapkan air biasa dan aku tambahkan baking powder setengah sendok teh lalu aku aduk seperti ini. Nah ini untuk saringannya aku gunakan nanti supaya gampang ngambil ayamnya. Nah ini minyaknya kita panasin dulu jadi kalau bikin kentak itu minyaknya benar-benar harus penuh dan panas banget ya supaya hasilnya benar-benar bisa keriting dan bagus banget nah jadi buat kalian yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang dan kalian kalau pengen tahu video-video tentang resep-resep kentang yang lainnya kalian bisa lihat di playlist aku nah ini apinya mau aku kecilin aja jadi supaya panasnya itu benar-benar merata. Aku kalau manasin minyaknya itu enggak pakai api yang besar ya, karena kalau pakai api yang besar tuh nanti hasilnya kurang bagus menurut aku. Nah, ini udah siap tepung bumbunya. Ini aku mau ambil dulu beberapa ayamnya. Sambil nungguin minyaknya tadi panas, jadi kita lakukan penempungan dulu aja seperti ini. Untuk tekniknya, kita guling-gulingkan seperti ini, tapi jangan ditekan ya, supaya nanti hasilnya enggak bantat. Nah, ini baru penepungan pertama aja, udah kelihatan hasilnya keriting seperti ini. Lakukan perendaman setelah kita lakukan penepungan yang pertama, dan ini aku mau lakukan penepungan yang kedua. Jadi, untuk penepungan kedua itu juga sama. Kalau kalian nggak bisa pakai satu tangan, kalian bisa mengguling-gulingannya dengan dua tangan. Setelah kita tepungi yang kedua tadi, kita rendam, dan ini setelah perendaman yang kedua, ini aku lakukan penepungan yang ketiga. Untuk penepungan yang ketiga, pastikan minyaknya udah panas sehingga setelah kita lakukan penepungan langsung kita masukkan ayam kentakinya ke penggorengan seperti ini jangan diamkan kentakinya ya kalau kita diamkan kentakinya itu rawan keras dan juga nanti hasilnya nggak bisa keriting lakukan semuanya sampai semua tergoreng seperti ini ya jadi kalau minyaknya benar-benar panas itu kentakinya langsung naik ke atas seperti ini jadi pas waktu memasukkan ayamnya seperti ini apinya tadi udah aku besarin ya nanti kalau udah ayamnya agak setengah kecoklatan seperti ini apinya aku kecilin lagi supaya nanti hasilnya benar-benar matang merata sampai masuk ke dalam ayamnya dan ini hasil kentakinya itu udah keriting banget, jangan lupa sesekali kita bolak-balik, nah kalau udah golden brown seperti ini kita bisa angkat kentakinya dan ini dia kentaki keritingnya udah siap, kita sajikan ini benar-benar kriuk banget. Ini hasilnya benar-benar kriuk dan renyah, tapi ini lebih ada tekstur agak kerasnya sedikit, nggak banyak. Jadi, agak sama untuk rasanya dengan resep aku yang sebelumnya yang gak aku tambahin dengan tepung beras maupun baking powder seperti itu. Jadi, ini hampir sama, tapi ini lebih tahan lama untuk kriuknya nah buat kalian yang suka dengan video aku ini, jangan lupa like, share dan komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, yang buat kalian yang belum subscribe terima kasih, semoga resep-resep aku ini bermanfaat ini juga bisa untuk ide jualan meskipun ini resep Kentucky rumahan tapi ini hasilnya benar-benar keriting kayak yang dijual abang-abang di pinggir jalan seperti itu dan buat kalian yang belum melihat video-video aku sebelumnya kalian bisa lihat di channel aku ya DACC terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum